anjing ala bos gua Yo what's up guys kembali lagi sama gue di channel Bang pau Kali ini gue ingin nge-review game satu ini Namanya game Heroes. Oke langsung aja kita ke gameplaynya Musuh Cari musuh kita coy Oke sabar ini lagi Lagi loading-loading biasa Loading-loading biasa wow the best Oke okay, kita udah langsung ada di arena pertempurannya gimana ini hmm, ini sangat-sangat ngelek. ini ini grafiknya oke okay sih ya tapi gimana mainnya? gua belum tahu guys Oh ini kita harus keluar dari sini kita cariin yang dulu guys oh, ini teman-teman kita ada yang namanya King 14 ada yang namanya aduh ke tutupan guys. Weh, ini musuhnya, Cok. Pues, oh, ini gamenya itu bisa ngilmu-ilmu juga, guys. Ini kalau mau download murah sih. Lebih mahalan PUBG gitu, ya kan. Gedean PUBG. Oke, okay, guys. Oh itu musuhnya. Oh, dia nge bikin shield dong. Darah daraku bos, daraku bos. Tolong, eh, tolong, tolong, tolong. Kabur dulu, guys. Kita reloading, reload, reload, reload. Kita reload, guys. Oke. Okay. Pak, di sini ada ini. Bos, gimana bos? Halo guys, tapi di sini? Oke, okay. waduh, aduh, aduh, aduh. darah, darah, gue, darah, gue. itu tuh, tuh musuhnya kita bohong, Nah, kira satu guys, oke, okay. kita kira satu. Hmm, mampus tuh. Game mana, pubg, bos? Oke okay guys, kita salto dulu. Oke. Okay. Hindar dulu guys. Kita reload dulu. Oh, kita ini uh, misinya nguasain, Co. Gua nggak tahu. Eh, ngapa gua mau anjing? Oke, okay guys. Cari cari cari orangnya, cari orangnya, cari orangnya. Kita harus harus mencari orang, guys. Reload dulu sebelum Oke di belakang aja kaget gua bangke, Oh kena loh Wih bos, gua Wah ngulti kayak gore Healing dong wih ada yang punya kekuatan healing bos. Nih game seru banget guys Banjim kayak Fortnite Ini Fortnite kayak Eh bukan kayak Fortnite forest atau gak Game forest tuh yang ada di PC ini yang ingin nih si yang yang apa ya yang T gitu ya Lalu. reload ber bos. Nih lohnya pada pada masih easy cow. woi wait daro gua sekarat cow, daro gua sekarat cow. Nyeluk nyeluk bos, ah nggak kena bos. Anjing kalah bos gua kalah kita bangkit lagi bangkit lagi bos nggak ada takut takutnya bos gue nope yeah, kita kalah bos langsung review tuh langsung kalah bos hmm. emang wah dia levelnya level 15 eh level 5 guys musuh kita wah gimana nih guys iya oke okay. ini sampai sini aja nge-review kita ya bentaran aja lah kita nge-review doang nih guys jadinya kayak gini cuma udah fiturnya tadi kayak kayak gitu cara mainnya ya seru sih skill-skillnya pengennya skill berapa gitu ya kan oke okay gue mau pamit dulu ya see you next time goodbye peace tschos